Jalan pengalaman riset selama PhD, nantinya saya akan mencoba untuk mengkaitkan antara riset saya dengan pengalaman saya tentang PhD ini ya, mulai dari bagaimana saya mengapproach riset, bagaimana membuat perencanaan penelitian, mengamankan metode analisis dan juga diskusi. Oke, okay. ini disclaimer, ini sebenarnya disclaimer aja gitu. Kalau saya, saya Fokus saya adalah pengembangan metodologi di bisnis forecasting. Jadi pendekatannya lebih ke kuantitatif, condong ke induktif. Jadi saya tidak menggunakan hipotesis ya. Um, jadi saya punya pertanyaan penelitian, saya propose gimana cara me, uh, solusinya, saya explore di um, simulasi, di eksperimen, uh, baik di dat data yang benar sama data yang saya buat gitu ya. Nanti baru dianalisis selanjutnya. Jadi saya nggak punya hipotesis. Um, menggunakan simulasi, demikianlah metode, lalu juga menggunakan analisis empiris. Jadi ini tidak bisa di generalisasi karena ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman kayak misalnya tadi ada teman-teman dari akuntansi atau manajemen yang lebih ke empirical, pendekatannya lebih ke empiris gitu ya. Mungkin bisa berangkatnya dari hipotesis dulu gitu, baru nanti di menggunakan regression atau apa untuk membuktikan hubungan antar variabel gitu ya. Jadi mungkin ini tak bisa di generalisasi cuman uh, bisa menjadi apa ya tambahan ilmu teman-teman tambah wawasan bahwa oh ada loh riset yang kayak gini gitu. um, saya akan mulai dengan pertanyaan penelitian karena ini merupakan yang sangat sangat sangat krusial. Jadi kok ada teman-teman yang ambil master gitu atau ambil skripsi saya saya gitu saya pasti tanya dulu pertanyaannya apa nih gitu. Kalau oh, dia ada udah mulai cerita panjang masalahnya, saya akan tanya, pertanyaan emangnya apa? Gitu. Jadi, karena itu akan menjadi dasar ketika kita melakukan riset. Nah, di pertanyaan penelitian itu sebenarnya kita mencari riset gap. Jadi, riset gap itu ditemukan dari inkonsistensi antara teori dan kenyataan. Uh, misalnya, kita punya teori A, itu bisa menjelaskan fenomena Z, tapi teori A itu tidak bisa menjelaskan fenomena Z star gitu ya, Z bintang. Berarti teorinya itu kurang robust nih, kurang bisa menjelaskan fenomena secara umum secara general. Kita kan maunya kok bikin bikin teori kan kok bisa se, se general mungkin gitu ya. Nah, ini yang sebutnya tidak robust sehingga kita perlu menjelaskan kenapa kok tidak bisa menjelaskan tidak bisa menjelaskan fenomena Z star tadi. Sehingga yang kita kita propose nantinya itu menjadi lebih teori yang lebih robust, lebih kuat gitu yang lebih lebih bisa tahan banting, diuji di, di dari beberapa uh, fenomena. gitu. Ini, ini salah satu bentuk, um, apa ya? Saya membuat representasi dalam bentuk uh, uh, figur. Nah, kita, kita ada teori, kenyataan, ternyata tidak konsisten, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga dari, dari kajian pustaka. Gitu, kita bisa melihat teori ini dari... Eh, sorry, teori dari kajian pustaka. Jadi kita baca tidak review dari banyak paper, gitu ya. Kita bahas tentang teorinya, dan kita juga lihat dari... Ternyataannya gimana? biasanya dari riset empiris nih teman-teman empiris uh, biasanya akan melakukan menguji apakah apakah uh, teori A bisa di teori A bisa di, di teori A yang cocok untuk UK misalnya bisa diterapkan di Indonesia gitu ya um, jadi itu itu ditemukan di kajian pustaka atau kalau misalnya teman-teman lebih advance lagi bisa menemukan masalah itu dari wawancara gitu jadi uh, itu lebih ter, pendekatannya induktif ya. Um, jadi banyak uh, ini salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketidakkonsistenan ini sehingga riset yang kita lakukan itu menjadi riset yang bermanfaat untuk research community. Nah saat melakukan kajian pustaka ini kita harus berpikir kritis gitu dan yang paling gampang yang menurut saya yang paling gampang adalah compare dan kontras. gitu. Jadi kita kita harus bisa melakukan persamaan dan perbedaan antara paper-paper yang kita baca gitu kalau kita punya 10 paper, kita bisa bisa mengelompokkan mana persamaan apa sih antara paper 1 3 5 misalnya atau perbedaan apa sih antara paper 2 4 7 gitu. Jadi, um, itu kunci kunci penting untuk kita bisa berpikir kritis. Nantinya kita bisa menemukan um, inkonsistensi, um, um, inkonsistensi tadi uh, dan akhirnya akan menemukan research gap gitu ya. Nah, Cara, ini cara saya. Ini cara saya menguraikan atau menemukan research gap. Karena saya uh, uh, riset saya kan yang metodologi. Jadi saya mulainya biasanya dari yang uh, riset yang paling baru, gitu ya. Dari metodologi tersebut, saya un, kayak tarik ke belakang sampai pertama sampai sampai pertama kali metode itu ditemukan. gitu. Jadi saya mencoba untuk mengurutkan secara kronologi bagaimana teori itu bisa dikembangkan, gitu. Dan alasan kenapa teori itu sampai sampai sekarang jadi teori, gitu. Jadi um, Contoh teman-teman paham tentang waktu teman-teman ingat misalnya tentang uh, maksimum likelihood gitu ya. Uh, itu kan dibuat dari Fisher tahun 1920. Pengembangannya kan sudah jauh banget ya sampai sekarang. Nah, itu saya coba baca dari dari yang sekarang sampai yang 1920, saya cari artikel 1920 untuk memahami apa sih intuisi di belakang itu gitu. Apakah masih sama sama sekarang? Apakah perkembangan-pengembangannya itu Uh, mengikuti, mengikuti intuisinya dari yang intuisi awal apakah intuisi awal ini masih relevan sama situasi sekarang jadi kayak, kayak gitu, bagi saya dengan kita membuat kronologi itu jadi lebih gampang aja gitu, membagi-membaginya membentuk argumentasinya itu jadi lebih mudah lalu juga bisa merangkum risetnya dalam sebuah tabel nanti akan saya tunjukkan jadi saya menemukan paper dari teman saya itu dia menggunakan tabel untuk melakukan uh, literature review dan menurut saya cukup bermanfaat ya atau kita juga bisa mencari asumsi-asumsi dari teori tersebut asumsi secara eksplisit maupun implisit gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman ingat kalau di regresi kita uh, asumsi dasarnya kan no, errornya normal terus tidak uh, yang normal tidak ada uh, uh, korelasi dengan uh, variabel independen dan sebagainya Pak misalnya salah satu itu ter um, apa ter gitu ya di uh, ya, gitu ya jadinya kan kita harus melakukan sesuatu dia harus ambil sama kayak gitu teori itu pasti punya punya asumsi um, karena karena apa yang kita teori itu kan hanya merepresentasikan dunia ini secara simpel ya gitu jadi dia itu hanya sebuah model yang tidak bisa mengcapture semuanya sehingga apa yang membuat apa yang membuat kita it, lebih mudah gitu untuk membuat teori dan membuat asumsi nah pasti ada asumsi-asumsi yang eksplisit ada asumsi yang implisit nah di sini saya menggar menggaris bahwa yang implisit ini ini penting karena nanti yang okay, mungkin saya akan guys oke okay, yes jadi implisit ini penting karena apa karena ini yang bagi saya menurut saya ini pertanyaan penting penelitian yang publishable karena orang-orang menganggap itu sebagai uh, taken it for granted, gitu, kayak mengangkat asumsi itu tuh semua orang kayak oh ya udah diterima aja. Kalau bisa kita bisa men-challenge itu, kenapa enggak? Gitu. Jadi kita men-challenge status quo. Untuk teman-teman social science, uh, biasanya pertanyaan penelitian ini informasi di dilanjutkan ya. Jadi tidak hanya penelitian dilanjutkan dengan uh, hipotesis, gitu. Nantinya akan diuji secara statistik. Ini contoh bentuk dalam kajian pustaka dalam tabel. Jadi, kita ini kan, jadi kita sudah mengumpulkan paper nih. Terus, kita kan melakukan sintesa, kan berarti mengumpulkan mana yang sama, mana yang beda. Terus, eh, dikelompokkan dari beberapa variabel di sini gitu. Jadi, ini menunjukkan bahwa kita sudah berpikir kritis. Termotip. Contoh nih, ini untuk contoh dari paper pertama saya ya. Jadi, kan pemasarannya apa yang di literatur bahwa uh, performa dari metode hierarchical forecasting yang baru ini kurang konsisten gitu. Nah, ada asumsi dasar yang di hierarchical forecasting itu general ya dari dari pertama kali dibuat tahun 1960 enggak dibuat juga sih. Yang pertama kali dilakukan gitu ya tahun 1960 sampai sekarang itu adalah koherensi, yaitu the forecast at the lower level adapt to the upper level. Dan orang menganggap bahwa itu US is gitu kayak ya, ya udah gitu aja nggak usah, usah di debat lah gitu tapi di sini saya mencoba untuk mendebatnya bahwa ternyata koherensi itu tidak tidak pasti gitu karena kita mencoba untuk mengestimasi untuk mencoba mengestimasi dari koherensi itu sendiri gitu ya um, ya nah jadi pertanyaan jadi ini tidak mudah nih untuk menemukan koasumsi dasar ini karena saya membutuhkan sekitar satu setengah sampai dua tahun untuk bisa memahami bahwa kohesi ini adalah asumsi dasar dari forecasting. Jadi harus sabar gitu ya kalau di di, di PhD kok riset itu memang harus sabar gitu. Jadi oh jadi ya, ini pesan saya pesan dari teman saya yang sangat sangat saya ingat sampai sekarang PhD itu bukan sprint PhD itu maraton. Jadi pelan-pelan tapi steady gitu ya perseverance gitu. Jadi bukan bukannya kita harus lari cepat gitu enggak. Jadi uh, pelan-pelan satu-satu selesaiin nanti akhirnya ketemu juga gitu. Ini pengalaman pribadi aja. Kalau kita di, di sama saya ingat S1, S2, S3 itu pertanyaannya apa aja, gitu ya. Nah di S1 itu pertanyaannya lebih cocok biasanya sih lebih ke word question. Jadi apakah ada hubungan antara variable A dan B, apakah ada hubungan antara variable B dan C dan lain sebagainya cukup deskriptif gitu ya. Tentu cukup bagi saya. Menurut saya sekarang sih itu cukup untuk anak S1 karena nggak perlu muluk-muluk harus harus lebih karena yang penting Anda tahu bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita uh, melakukan uh, analisis gitu ya atau kita bisa berpikir kritis terhadap terhadap uh, literatur yang ada gitu. S2 pertanyaannya adalah to what extent. Jadi uh, pada situasi apa, karena saya di S2-nya lebih ke metodologi, ya. jadi pada situasi apa metode A ini bekerja baik, pada situasi apa metode, metode A ini bekerja tidak baik gitu ya, nah itu uh, S2 itu lebih lebih, lebih ke sana, lebih naik dikit gitu, kuatnya tuh kita dikit to extend, jadi lebih uh, lebih luas gitu ya, nah S3 ini, ini, uh, bagi saya sih leaping jadi lebih jauh lagi pertanyaan lebih how jadi kalau how itu kan bisa menjawabnya banyak hal ya uh, why yang juga masuk di sana bagaimana kita melakukan uh, mengasih solusinya bagaimana kita menjelaskan fenomena itu dan lain sebagainya Ini lebih luas lebih kompleks tapi juga biasanya lebih detail aja gitu itu uh, ini ini perencanaan pribadi tapi mungkin bisa, bisa jadi acuan teman-teman bahwa kalau misalnya mau membuat proposal S3 misalnya gitu jangan pakai buat lagi pertanyaannya how gitu. Jadi kalau kemarin saya te bantu teman saya yang dia uh, dia anak pertanian uh, dia harus S3 gitu di di, di harus S3 dia daftar ke terus dia kesulitan membuat proposal saya bantu uh, pertanyaannya dia buat gitu terus saya langsung ganti jangan mbak pakainya how gitu how itu lebih advance gitu. jangan secara secara apa ya secara marketing gitu ya itu lebih menarik gitu kalau dilihat oleh profesor gitu ya um, jadi untuk teman-teman yang mau uh, buat proposal S3 kalau bisa pakainya how jangan atau yang lain ya jangan jangan word lagi gitu jadi kalau buat itu udah uh, udah bukan levelnya gitu ya um, jadi ya, itu itu untuk pertanyaan penelitian setelah kita tahu